yo yo yo yo yo yo yo yo hello guys welcome back kembali lagi dengan gua with me tolu the king of the pro player penguasa langit dan bumi gaming Yay! nah di dalam live streaming kali ini seperti biasa gua bakal main game kesayangan kita semua yaitu mobile legend ya guys ya wow. buat kalian yang mau donasi di live kali ini bisa cek link yang ada di deskripsi ya guis ya oke sekarang kita udah ada di gamenya ya guis ya langsung aja kita main ya guis ya sorry ya guis kali ini gua fokus dulu soalnya lagi sengit banget nih wah guis ada yang donasi siapa tuh kita baca dulu ya Aduh, ternyata nggak ada Guis Gue salah lihat Ya udah kita lanjut main aja ya Guis ya Wah, ada donasi Guis Dari kontolodon Kamu itu mirip kayak DPR Tapi bedanya DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat Kalau kamu... The one and only Uhuy. Wow. Makasih ya Bang Kontolodon Wah. Ayo guys kalau ada yang mau gombal-gombal lagi Silahkan ya Link donasi ada di deskripsi Nanti gua bacain ya guys ya Mantap guys Ada yang donasi lagi nih Katanya Bang, gameplay lu pro banget. Bruh. Lu emang panutan gua. Waduh, makasih ya Bang Buboy. Huh? Ayo kita lanjut, gueis. Kita menangin game ini. Wow. Wah. Lah, ada yang donasi 100 juta, gueis? Gua gak salah lihat kan? Wah. Makasih banyak bro sultan Semoga rezekinya makin berlimpah ya bro guys Lihat tuh Dia nambahin lagi 200 juta guis Gila gila gila Makasih banyak ya bang kreji Wah Udah gak bisa berkata-kata lagi nih Gua bahagia banget Dikasih 100 Terus 200 juta sama abang Wow. Maaf gua cuma bisa doain aja bang Semoga bermanfaat ya bang Oh iya bang pasti bang pasti Intinya saya makasih banget ya bang Saya gak nyangka masih ada orang baik yang apresiasi streamer kecil kayak saya Semoga rezeki abang makin berlimpah ya bang ya Semoga abang juga senantiasa diberi kesehatan dan umur yang panjang. Wow. Nah, Bang, kalau boleh tahu, nama abang siapa nih? Domisilinya di mana? Biar penonton saya pada tahu nih, siapa sultan dermawan yang durasi ke saya. Makasih doanya, Bro. Nama gua Donindra. Kens Zalmanan. Huh? Biasanya dipanggil Kreji Comalia. Malia. Oh, nah, guys, sekarang kita tahu kan guys, sultan yang donasi ke kita itu namanya Bang Donindra Kens Zalmanan. Pokoknya makasih banyak ya buat Bang Donindra Kens Zalmanan. Huh? Doniendra kem samaan